Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, ini ini batu aki ya. Ini batu akik kejubung ungu. Ini udah ada memonya. memonya Anda bisa lihat ini. Ini untuk nomor serinya. Bisa cek di ini untuk game.net anda bisa lihat ini, ini ini untuk dimensinya seperti ini. Lebihnya 1 cm. Ini ada 2. Ini harganya 150.000 sebagai tempat atau jadi Pemasanan bisa and ini. Oh hmm di kolom komentar atau nomor WA yang terdapat di video ini jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share jangan lupa untuk dibeli, ini harganya 150 ribu Anda bisa lihat ini ini pembuatan 16 Maret 2022 oke terima kasih, perhatian cukup sekian Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share dibeli ini harganya murah 150000 Saya beli tempat. Terima kasih. Atas perhatiannya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.